Cerahkan kulit dengan nivea hijab Kuling body serum. salamatkan semuanya kembali lagi di channel saya benar dan di video kali ini di sini saya akan membahas deset yang terbaru lagi oke ya. oke kita langsung aja simak satu persatu presetnya <sansi> Oke okay, lanjut ke persediaan yang kelima Oke okay, lanjut ke persediaan yang keenam Oke, lanjut ke presiden yang ketujuh. <San> Oke, lanjut ke presiden yang kedelapan. Lanjut ke versi Dayang ke 9 Oke okay, lanjut ke versi Dayang ke 10 saya lanjut ke bersediaan ke-11 ya saya bisa lagi di oke lanjut ke presiden ke 12 oke okay, lanjut ke presiden ke tiga Okay, lanjut ke persidangan ke-14 Disuruh ke malah berharap. Terlihat Oke, okay, lanjut ke persidangan ke-15. Oke lanjut ke percakapan ke enam Oke lanjut ke percakapan ke tujuh Oke okay, lanjut ke presiden ke delapan belas. Oke lanjut ke presiden ke sembilan belas. Oke lanjut ke versi lain ke 20 Oke okay guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya Bye.